Nah, ini ada tempat pengintaian, ini tempat pantau untuk adik-adik yang berenang. Kita naik sini, nah, ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama PGK Ska ya, teman-teman. Kali ini saya berada di Pantai Kuningan ya, teman-teman. di Pantai Kuningan Ini dalam di siang hari ini ya ini perahu-perahu masih pada libur semuanya ini juga karena sepi ya. nah itu ada adik-adik ini pagi-pagi ini sudah berada di pantai ini ya, jalan-jalan ini uh, masih sepi banget karena di pagi ini tidak ada apa ini namanya ya orang-orang aktivitas biasanya di sini kalau pagi-pagi kayak gini sangat rame ya teman-teman karena puasa jadi sepi Tuh. oke ya teman-teman kita lanjut ke sana ke sebelah utara sana oke ya teman-teman ini di lokasi warung-warungnya ini ya teman-teman ini masih pada tutup ini warung-warungnya ini dan lokasinya ini sangat-sangat luas sekali ini ya teman-teman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 Tanggung ini ya, atau di tempat lokasi pemantauan ini ya. Jadi di sini ketika ada anak-anak yang mandi, jadi dipantau dari sini ya, teman-teman. Kebagian ya yeah, kita turun lagi ya, teman-teman. Kita menuju ke sana. Ini lokasi Pantai Gumuk Kantong ini ya, teman-teman. Oke, okay, kita ke sana ya, teman-teman. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, ini ya, teman-teman. Ini di sebelah utara Pantai Gumuk Kantong ini ya. kiasi tanaman-tanaman anggrek ini tempat-tempat selfie dan ini masih ditanami apa ini ya untuk penghijauan ya biar tidak panas batang kidul, watu tumpeng, watu tumpengnya ada di sebelah sana ya teman-teman biasanya untuk apa? untuk upacara umat Hindu nah, gitu. itu pantainya gumuk kantong itu sampai sana sampai ujung sana itu lokasinya perbatasannya ya teman-teman sangat jauh sekali dan luas sekali Nah, ini sungai ini sungai aliran dari tambak ini, teman-teman. Kalau udang panen itu melalui sini, makanya ini airnya keruh ini. Karena di sebelah sana itu tambak. Yang dinamakan Gumuk Kantong itu, teman-teman. Itu di gerumbulan itu pohon pohonan itu suatu gumuk itu yang dalamnya itu ada guanya itu. Teman-teman, dan sini tepi pantainya, Pantai Gunung Kantongnya, Teman-teman, ya oke ya. Teman-teman, saya Yudi saja. Ini video saya di Pantai Gunung Kantong. Semoga bermanfaat. Nah, ini ada dibuatkan untuk itu toilet nah, tempat toilet ini ya jadi jika kebelet pipis jadi ada toiletnya sini oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ini di daerah pantai kantong ya muncar penyuangi oke terima kasih